Ada. Agaklah pinjam gitar nah, bagaimana? Kalau Dukul membawakan sebuah lagu, setuju? <tuk> Oke. Lagunya apa, Dukul? Uh, saya akan sebuah lagu dari bekas pacar Tukol. saya sendiri, yaitu Desi Ratnasari. <tuk> <tuk> Tapi pesen lokol lagu jangan yang ngeri-ngeri, Dukul. -ngeri jangan yang ngeri, loh Kemarin itu si Rita Sugiharto nyanyi, penontonnya pulang. Lho. Kenapa? Lagunya dibelah dibelah di itu dibelah dibelah dibelah oke okay, sebenernya... hadirin masyarakat Indonesia di Belanda sekali lagi saya ucapkan selamat republik indonesia yang ke-57 tokol di samping seorang pelawak dia seorang penyanyi dia pintar sulap juga Yeah, dan know. kemarin sudah main-main ke Paris Dan nanti malam diundang ke Brussel yeah. Dan Lusa 19 diundang ke Jerman Dan tanggal 25 diundang oleh Tuhan Yang Maha Esa <laughs> Wah itu enggak namanya enggak mendukung kawan mendukung sebagai MC itu eh, seorang artis harus didukung kan artis artis lokal nah. maupun interlokal Nah, ya. itu uh, para tamu yang berbahagia nah ini, ini uh, memang Mas Tukol ini bukan hanya seorang pelawak namun juga seorang penyanyi handal juga gitaris yang pernah ke strom lima kali <cerahan> Ya, tapi, pernah dikontrak di televisi Iya, pernah dikontrak di televisi TV 3, TV 4, sampai TV 10 uh, Dia memang sering dikirim ke Eropa Juga ke Australia Dan insya Allah kita minta doa restu Bahwa bulan depan akan dibawa ke Malaysia Untuk menjalani hukuman gantung Sama aja kamu pelancangan Oke, okay. Desi Radasari Albumnya berjudul tenda biru ya, tenda biru atau pedagang kaki lima yeah. uh, tapi sebelumnya sebelum lagu dari Bon Jovi yaitu yang always itu ya yang mana yang alwayskan salap kulit lainnya dong okay. wow. Tenda biru atau pedagang kaki lima lagu yeah. ini saya persembahkan untuk bangsa Indonesia yang ada di Den Oke. Okay. umumnya tepuk tangan selesai terima amplop pulang itu enak aja oh, kamu ini penyanyi mata duitan itu namanya tenda biru oh, album Desi Ratna Sadu tak sengaja aku lewat rumahmu yeah. tak sengaja Aku lewat rumahmu, tak sengaja. Aku lewat rumahmu, tak sengaja. Aku tak Aku sengaja banyak. terus? Lagu tak, tak sengaja. sengaja. Ada rapnya toh ya? Rap tanpa undangan, undangan tak sengaja. tak sengaja. Coba, ini. ini masyarakat internasional. Okay. Gunakan lagu apa? Lagu Inggris okay, bisa. Apa? Iya, dari kelompok saya itu Scorpion Loh. Kamu? Iya, dulu pernah asisten sama saya dulu grup saya namanya Tambal <laughs> Lagunya Holiday dari sekolah Tolong dengerin dengan baik-baik. Ini lagu yang sentimental dan penuh perasaan ya. Oke, okay. Holiday dari Siska. Oh, ya. Ya. Holiday dari Siska. Holi dia sih. Kamu jangan ganggu. Aku ini dengerin musik, malah tekan. Dek malah mengameng nyobor. Ini dibikin histeris dulu. Histerisnya oh. no, mati duluan anak. Bisa bisa bisa. Oke, ini dengerin baik baik. Serius, Oke. serius ya? ya. Let me think you fall you wait you blind. Holiday. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tikil tikil tikil kui. Goosebump. Holiday. Terima kasih. Tikil tikil tikil kui. Tikil tikil tikil kui. Tikil tikil tikil kui. Tikil tikil Bahasa kan lagunya lagu bahasa Inggris ya. Iya. Enggak bahasa Inggris plekitik itu apa? Enggak usah ya itu kursus Inggris itu tiga tahun tapi enggak pernah kecandol plekitik. Ini ini Inggrisnya Inggris British. British tapi enggak plekitik. Ini ibarat lukisan abstrak. Kalau dari dekat kayaknya enggak jelas, dari jauh jelas. Oh, contoh contoh. Eh, kamu kampai tausan tuh abstrak dari ya. dekat jelek tapi kalau dari jauh malah gila. Ini abstrak, jadi oh, oh, oh. listening Skill tuh harus tajak. Jadi, sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry skillmu itu loh listening skillmu itu loh tiplo kawe kedutaan enggak tau listening skill listening skill loh baik baik ya situ oke okay, holiday dari sekop ya yeah. bikin ketingguin <laughs> muskat Holy <laughs> merah, kira -kira. Apa yang salah dengar ini kira-kira telingamu kon. Ya, ben, tahu perasaan deket ya, klik, klik, klik, klik, klik. Kamu kamu kira -kira Apa, apa ya gak jelas pendengarmu? Coba-coba okay. sih. Kalau kamu pendengaran masih normal, saya normal. Coba, Pak, nama Pak. lengkap. Nama dukul Ryan. Pendidikan terakhir e, SMA sedang baca. Nama nama lengkapnya? Oh saya. E -e. Oke. Pendidikan terakhir SMA. Oke coba. Oke. Nama Gokon Bursalino. Oh. <tik> Alamat Solo Jakarta. A atau ya? Hah? Ah <tik> ini pendengarnya Gokon tuh nggak tajam, nggak taat seperti listening. -lister. Coba-coba, coba, coba, coba cucu dari jauh ya, dengar-dengar. Berapa ya, anaknya? Berapa? Sayang, Pak. Nah, ada di mana? Ada di Solo. Belum jelas, coba. Tunggul anaknya berapa? Saya baru satu, belum. Enggak, enggak dengar. Coba-coba, coba. Pelaneta hmm. coba, coba. Ya. denger, jas, ya. neng, skill, jajah, ya, ya, pendidik, gokol, ya. humor. Saya tiga puluh delapan. Betul, betul, betul, betul. Apa saya, Pak? Ah. Enggak, itu, aduh, aduh tanya tanyanya itu pelan-pelan. tak -pelan, Coba. Ya, di ya, di situ. Lemari es Kalau saya kamu A, coba, coba. Oh, A, coba. Namanya siapa? saya Tarsa Rumahnya? Kampung Masasar Jakarta. Satu. Aji gue ada di Jakarta <tuk> Sudah kuliah <tuk> ya, Sudah kemarin <tuk> Oh ya jelas dong <tuk> <tuk> Oke ya